Orang ramai pada waktu tu tak tahu katanya Allah Taala sedang doatur juga pen hok-hok dia doatur nak bunuh Nabi sallallahu dan nak bunuh uta nak bunuh orang-orang yang beriman. Akhir sekali Tuhan kata, "Fanzur". Maka lihatlah bagaimana akibat rancangan jahat mereka. Kaifakana 'aqibatu makrihim. 'Aqibah artinya benar yang timur ataupun pondraik yang timur kepada mereka. Iaitu kami telah hancurkan mereka dan kaum mereka bersama. Inilah akibat orang yang durhaka kepada Allah. Orang yang buat pondraik kepada Nabi, kepada orang yang berime. Sejak daripada zaman-zaman dulu, siapa ke akhir dunia? Lagu itulah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين Zalamu, ya ayat 50 sampai 53 surah 6 ini. Sambung daripada kisah kamu semut dengan Nabi mereka, iaitu Nabi Saleh, yang buat angkara ataupun buat pen raih, nak bunuh Nabi Saleh, dan nak bunuh orang-orang yang berimeh. Allah Ta'ala pun firman, dan dengan demikian, mereka telah merancangkan rancangan jahat, dan kami pula rancangkan balasannya dengan seburuk-buruk balasnya. Jadi pen, son pen,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 Kaifaka na'aqibatu makrihim Akibah artinya Benda yang timur Ataupun ponrai yang Timur kepada mereka Iaitu kami telah hancurkan mereka Dan kaum mereka bersama Inilah akibat orang yang durhaka kepada Allah Orang yang Buat ponrai Kepada Nabi Kepada orang berimeh Sejak daripada zaman zaman dulu Sapa ke akhir dunia Lagu tu Allah wahai ayat al-ayat 252 Fatil kabuyutuhum khawiyatan bima zalamu Kesudahannya rumah-rumah mereka itu telah runtuh ranak. dengan sebab mereka berlaku zalim Cuba perhatikan eh? Saya biasa tengok kerai okay, orang gambar dua hak betul dengan hak salah Tengok ayat 52. Fatil kabuyutuhum khawiyatan. Khawiyatan, baca dia. Kera'asa lagi. Fatil kabuyutuhum khawiyatum bima zalamu. Baca bahagia tak suka. Khawiyatan dengan khawiyatun. Kalau tengok kepada kaedah nahuh saraf. Kaedah nahuhnya. Fatil kabuyutuhum khawiyatan. Khawiyatan tu, dia panggil Hal tapi khawiyatun dia panggil khabar bagi tilka buyutuhum kalau i'rab sama-sama kena tapi Allah tak Taala dia kehendak macam ni maknanya rumah-rumah mereka itu hacu dan la kek ada air hacu robo habis tak ada so pun yang molek umuh bermaknanya rumah lagi runtuh lepas tu orang okay. Khol berteruk pada tu lagi. Ha, tu sebab tu lah. Ada orang yang berusaha nak berjadik. Baris ke pun tak kena. Tapi Alhamdulillah. Orang-orang Islam ni. Ya ramah duduk dengan apa ke Ra'el. Duduk baca orang-orang. Berdengar ataupun. Gitu tengok. Berasa kekok-kekok. Berasa tak kena. Fathil kabuyutuhum khawiatum bima zalamu. Kita jangan duduk Dik-dik kira pasal adik kita, balik kita orang yang pasal tak ngapa kera'il banyak, kita ikut demo baca, kena tak kena, tak ada duk berasa apa. Kadang-kadang itu imej baca tak kena dalam semaya, kita tak ada berasa apa. Sebab apa? Sebab kita tak ingat. Tapi orang yang ingat kera'il, orang yang reti kera'il, dia berasa kak, tak kena lalu dah. Eh, rana baca lagu ni, tak kena ni. Atulah, nak no, ayat katanya, ada orang duduk usaha nak no, tukar bari kera'il. Alhamdulillah, kita harap semoga Quran ni masih lagi Allah Ta'ala kekalkan keintian dia, maknanya hak asal macam mana, maka macam itulah walaupun barisah so pun kalau ada orang khianat orang menipu, akan adanya orang Islam yang yang apa, yang reti, yang tahu saya ada perhati tak masa ada mengaji di luar negeri dulu boleh katakan okay, setia Masjid setiap tempat Kalau dia tu terima baca tak kena Ini orang arak dah ni. Terima baca tak kena pak Ada selalu orang tegur Tapi masjid-masjid tempat kita tu Terima baca kadang-kadang Silak barah, silak ayat ya. Tak ada orang tegur Lepas tu terima kalau dia pergi jauh dah Dia pergi pasal lakuh dah So ayat dua ayat kita nak pergi tegur semula Jadi nampak dia kadang-kadang dia nak unduh selero dia pula berapa-berapa-berapa-berapa-berapa-berapa-berapa empat tak apalah nanti kita tega lepas ada semayel katanya ada tak kena sikit ada terata-rata tengok keras semula malah wujud dikratop sebab tega orang pun kadang-kadang terime dia mudah-mudah mengaju yang man dia tu ini sengoh-sengoh orang tega gaya katanya dia baca tak feno situ-situ ah kadang-kadang dia perayak, terima kasih Tapi perasaan dia tu kadang-kadang Glegok Seolah-olah katanya Orang yang duduk Cong Kepada kesilap kesilapai Kesalahan yang dia duduk baca Dalam semaya nah, Begitulah Kita pakak-pakak betul belakang eh? Cara baca Quran Tajwid pun kena betul Makhrak sifat huruf Kena ngaji Tajwid-tajwid Ha-ha Quran -tajwid ni Tak sehingga jadi punuh Cara untuk kita Baca Sama ada dalam semaya Dan luar semaya Terutamanya Ngaji dengan guru yang betul cara dia baca. Hak ni lebih molek daripada kita nak ngaji dengan guru habasain. Guru tu sendiri pun betul tak betul juga baca. Kalau dia orang hak lebih reti pada dia pergi tengok, pergi dengar apa? Ah guru ni tak sapakan lagi ni. Ha gitulah. Sebab tu kita ngajilah dengan guru habasain, mursyid ataupun guru yang reti-reti sungguh Quran. Er. Apatah lagi dia reti bahasa Arab yang dia boleh wa so, so so so so Goturan ini goturan ini dalam al Alhamdulillah. Kita masuk di dalam ayat semula dah. Eh? Fatilkabuyutuhum khaw yatam bima zalamu. Kesudahannya rumah-rumah mereka itu telah runtuh ranak dengan sebab mereka berlaku zalim. Diaitunya puak Samud. Sesungguhnya kejadian yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar. Iktibar ni maknanya botrian pengajaran bagi orang-orang yang mahu mengetahui akan sebab dan musababnya alhamdulillah dia ya semua orang tu hancur pada zaman-zaman zaman dulu dan zaman sekarang ni pun dia ya tak ada tak ada pucuk lain pucuknya bima zolamu dengan sebab mereka itu duk buat zalim waktu masuk di dalam zalim tu masuk belaka buat dosa khianat menipu, nah, makan duit. Jalan belakang. Semua perkata e, zolim tu, bukan arti orang, kata orang, orang dibunuh, orang nanti pelun orang sahaja. Tak. Semua tiap-tiap kata yang dibuat oleh manusia, hak nama katanya tak betul dengan une-une Allah Ta'ala, tak betul dengan sunuh Nabi, ajaran Nabi, maka dinamakan zolim. Walaupun ulama rakyat katanya, zolim az-zulmu, Wada'u syai'i fi ghayri mahallih Iaitunya Tak satu-satu kaya tak betul dengan tepat dia Bukan arti ambil Bahaya tu tak situ Bukan Maknanya Tamuatu prasung Yalah tu Zaleng ya eh, orang tu Kita sendiri boleh jadi zaleng kepada diri kita Boleh jadi kita buat kepada orang dan sebagainya bukan arti katanya nanti kita wak kepada orang ada diri kita zoling pada diri pembelana hak kita dak buat hari-hari-hari kita kadang-kadang kita tak tahu lepas tu goliknya orang ni benar hak dia buat dia peha katanya kena belako dia kau kan tuเอง eh. orang ni goliknya dia tak dia tak masuk ale orang lain dia masuk ale diri dia balepas pada diri dia, keluarga dia, lepas pada tu pak puak dia, orang hak dia kenal dan sebagainya. Sebab tu payah kita nak gi, nak gi apa ni, nak gi bakki, nak gi tegar, nak gi ajar orang hak kita rapat hari-hari dengan dia. Kita kenal dia, kita apa kita, kita, kita, kita, kita nak gi tek, nak gi royak, nak gi tegar, nak gi apa payah. Tapi orang hak kita mai hendua dengan dia, kalau tu kalau besuk lagi, kita wit kita wikrok dia, gawang-gawang, gawang, gawang, gawang, hacilek, hacur tapi, sebab apa? sebab kita dengan dia, boleh jadi ada dah, akhati kita, beci, tak kena, kalau lebih zoleng lagi, atulah, manusia yang dihacur oleh Allah Ta'ala, dengan sebab, zoleng, hok dia buat atas muka dunia, tapi dia, kadang-kadang, kadang-kadang kena dah, akibat dia, tapi yang maikir, buat satak pergi. Dud situ. Buak lagi, duk buat, buat, buat, buat, buat akhir sekali hancur habis. Tak ada. Hancur habis atas muka dunia. Yaitu apa? Orang-orang hendak buat zoling, Kagak-kagak yang Allah Taala marah, murka dan sebagainya. Sebab itulah to help royak wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman. -e. Beriman -e, ya itunya orang yang beriman -e pada waktu tu. Berime dengan Nabi Saleh Sebab kesoh yang kita duduk kecik ni Hubungnya dengan Nabi Saleh Dengan kaum dia Ramanya pasang Tak berimeh Tak berimeh Tapi siki, Sikit Kumpulnya orang yang berime Sungguh-sungguh Cuba kita tengok nota kaki Satu, dua, tujuh, tujuh Yakni Nabi Saleh Dan pengikut-pengikutnya Waktu tu Sekadar tu Ada orang berime. Maka Allah Ta'ala Wujayah Wujayah wib Supaya dengan Zamin Nabi Nuh Orang yang selamat sungguh orang yang duduk tak kafar tu. Orang yang tak selamat hancur di lemah. Tak ada dah. Mansyur beriman kepada Allah Taala pada waktu tu, iaitu nya orang yang duduk tak kafar. Mari pula di zaman Nabi Saleh pun. Orang yang selamat, orang beriman yang mengikut Nabi Saleh serta yang selalu bertakwa Alhamdulillah wa kanu Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa takut kepada Allah. Sebab tu e-mel saja tu dia tak padan lagi. Dia kena bertaqwa. Patu waliknya apabila Allah Taala kuap antara e-mel adanya amal soleh. Patu cerak nah orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh. Dia masuk doi pariai. Dia orang yang e mel saja, tak ada amal soleh, bagaimana dia nak takwa? Tapi termasuknya orang yang bertakwa orang ber e dan orang yang beramal soleh. Itu dia panggil doi Doi atanomat Automatik Masuk jadi macam tu Sebab itulah Allah raya di dalam Ayat lain Katanya Allah akan Wui kejayaan Kepada orang-orang Yang beriman Lepas itu Orang yang bertakwa Lebih tinggi Daripada Orang yang berimeh lagi Alhamdulillah Sebab tu kita Kena sapah ke Darajat takwa Taqwa ini kira katanya suk yod, manusia. Kira katanya suk rapak di, di apa? Di pergabung lah kecik mudah-mudah. Suk rapak. Tapi nak boleh sapa ke taqwa. Allah, kena ngaji, kena soba, kena amal, kena istiqamah, kena sungguh, kena pehe, kena reti, kena, kena, kena, kena, kena. kena, kena, kena, kena. Buk, baru sapa taqwa. Nabi kaya dia ada satu hadis. Seseorang tak sapa darajak takwa? sehingga orang itu, dia tinggal benda yang tidak berfaedah. Waktu kita kena tanya dah. Kan? Tanya diri kita sendiri benda hok tak berfaedah. Tak pakai, kita nak buat lagi la ni. Ani kena jawab diri sendiri dah. Kan? Jawab kepada diri sendiri katanya kita masih lagi doa amal dok buat benda hok tak ada faedah tidak dalam hidup kita. Orang yang duduk mukmun dengan benar, yang tak ada peredah, Orang tu tak sapa darajat taqwa. Apa lagi? Orang yang bertakwa sungguh-sungguh, Masya Allah, orang hati bersih. Orang jiwa bersih, Pahami yang betul-betul geti sungguh. Ha ugamu, ha dunia, Cara hidup, akhlak, kecek, makan, tidur, buat, Semua tiap-tiap kata. Menunjuk katanya orang tu Orang yang takut benar-benar kepada Allah. Ha, nak buat gapa gapo, beringat, nak kecek, nak long mengetam gapo, semua takut belaka. Bukan arti takut siapa tak sebuah siap buat. Tapi nak ayat katanya kena beringat-beringat. Beringat-beringat. Ha makan, minum, ha krija, ha bergaul, ngaji, reti, apa, semua. Nak ayat katanya krop wongcon atas sore manusia daripada pala dia, sapa kaki dia, zohir dan batang dia tu boleh. Bish. Itulah yang dinamakan orang yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira ada laki perempuan, lagutulah belaku. Kita noknyo bukas saja orang yang berime. Boleh jadi orang yang berime ni maknanya do itu apa? Ime ada tinggi ada rendah. apa patah lagi orang yang hime rendah rendah, tauhoo ime dia. Skoda katanya semaya, semaya, pas semaya gelonggong gelonggong lagutulah. Nah, gelonggong tak ada isi. Semaya kokek kokek kokek kokek sudah. Kokek kokek kokek sudah. Ha, tu kia katanya orang tu orang sekadar katanya dia beriming dan dia buat tunai tugas tanggungjawab dia terhadap Allah Subhanahu Wa tapi hak lain-lain boleh jadi bokrong banyak punuh kita naknya manusia yang ada kunapah Pak kita sendiri pun kena kena apa ni kenyok diri kita hu jadi kono kono kono semua kunapah kita di dalam hidup ni hu jadi tinggi cara mikir, kita cara berihan, kita cara hidup, cara jual beli, makan minum semua. Saya dak royak sat ni. Tiap-tiap cara, bu jadi molek belako. Barulah orang tu dia akan jadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pas kita pun rasa ภูมิใจ apabila kita jadi orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Tu nabi yang nak lagi tu. Kalau takdir katanya nabi hidup lagi sekarang ni, we nabi we ramuh sekali. Nah, no. tayat seluruh dunia. Di zaman Nabi tu ya tak ada lagi apa? Media untuk nak wujud orang seluruh dunia rapat tahu. Tapi kalaulah Nabi duk ada sekarang ni, kita nak win nak mitok win Nabi ceramuh orang seluruh dunia, kita tang kam katanya Nabi, Nabi nak tengok umat Nabi bad mano? Tang kam mudah-mudah. Ceraklah Nabi, dia tak sel umat dia pun selera duduk rak hab gapo, tak reti tak ama tak ada takwa dia tak sahih. Ya you naknya know, umat dia meningkat tinggi. Maju. Ha tu. Dai dengan semua keadaan dunia dan jangan lupa hak paling besar sekali tu, hak nak gi iaitu nak gi ke alam akhirat. Ciaklah nabi dia akan ke kecek lagu ni. Dia akan lagi ni kepada umat dia, tak sahih jadi umat dia mondo, tak ruk, belih. Nampak? Tak ruk. Dunia pun tak aduk. Akhirat sikit lagi pun tak aduk juga. Wa'li'inna azubillah. Nah, Lebih kurang apa yang ada di dalam ayat 50 sampai ayat 53 suratun namli. Lepas tu kita sambung pulak, Iaitunya puak-puak ganah pulak. Iaitu ke apa? Puak Nabi, Nabi Luq. Pak pasang main jatah sama jatah. Belum ni, orang tok nama, nama baru pulak. Tok saw came. Nah, Kalau dia siapa tengok berita pasang tak car tak car, tak main sama-sama tak car. Dia panggil tok talk sawkim Bukan duduk Nak buat umuh Ambil sawkim Tung-tung-tung tu tung, tung, tung. Tidak Iaitunya orang yang memang jatah sama jatah Istilah baru Kan saya bahas hatai Orang di timur baru-baru ni, gitulah. Lebih kurang eh? Wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh